dari FF channel yaitu nangis sama-sama jom oke okay. mereka baru kawin tapi dah saling melengkapi nasi lemak seringgit oh my god nasi lemak satu ringgit lagi pasti sedap nih kita tengok ya eh. ah, jom kita tengok guys let's go oke okay. eh? nasi lemak nasi lemak mie goreng mie goreng drive-thru Asal mana so, ni? Dua orang ni Saya asal Kedah Ini asal Kelantan Ini oh. mana satu Kedah? Saya Kedah Ini Kedah? Kelantan Kenapa tak cakap Kelantan? <laughs> Kenapa? Kena kecek Kelantan kan? <laughs> dua orang ada jual nasi nembak dengan mi goreng Siapa yang masak ni? Dua-dua uh, masak Dua-dua masak? masak. Saya wow masak nasi tu dalam pukul dua saja pagi? Dua pagi kita okay, sini, wow. buat sambal, goreng kacang goreng, tempe Okey. Tapi sudah bahan tu sajalah. Pasangan paling muda ni kita jumpa. Waktu kita nak Masyaallah, ya perjuangan guys, perjuangan masak jam 2 malam, jam 2 pagi lah seperti itu. Nah, di situ mereka masak terus istirahatnya gimana? Dong? Coba. Berarti habis Isya harus memang betul-betul istirahat gitu kan. Buah peniaga-peniaga ni kan, bilanya kahwin ni? 666. Ha? 666. Bu kawin lagi? Kawin hari ni. Baru Oh, Dania. <laughs> tak terlewat lagi kan? Saya ricak tanya kan. Eh. Wow. Belum, eh? Ni berkenalan kat mana ni? Berkenalan dalam media sosial. Twitter. Dunia je. Oh. Tapi uh tengok -huh. income pun naik turun ni. Kita orang pacawin try buat ah. Okey, saya hari ni berapa buku 20 atas 20 atas Mi goreng. Goreng, goreng? 20 20, 20. 20. 20. Minggu 2 tu Kelaut sikit lah rasa dia Tapi orang setia <laughs> beli <laughs> Lepas tu sekarang okay. ah, Buat okay. duspi sendiri lah Rasa sendiri Ah. rasa ah, okay. Ah, so ok tu ok Kalau dia, dia rasa tak ok Hari tu tak jual tapi ini prinsipnya keren banget ya. Prinsipnya keren banget. Jadi di try kalau tak sedap kita tak jual hari ini. Kalau sedap kita jual. Wow saya yakin ya Akak Abang nih akan menjadi orang sukses Insya Allah dengan izin Allah subhanahu ta'ala kita sama-sama doakan guys kita sama-sama doakan semoga akak dan Abang ini menjadi orang yang sukses berniaga Amin amin ya Rabbal alamin tak habis dekat tadi dia orang bagi tu rider-rider ni apa yang... kerja kereta. Masya-Allah. Dia orang senyum tu, hati kita orang senyum balik. Ha. Depa dekat abang tu tengok dia orang happy ha. tak ada takde tak ada masalah. Ha. Balik pun muka okey ya balik. 1 RM. Ada untung ke? Ataupun ada, ada ada macam mana tu? Hadir. Ada untung. Ada tapi tak, tak banyak. banyak. Tak apa, tak apa bang. Hari ni ada hari orang banyak ni. Ha. Okay. Afiq dengan task ni ni course apa ni? Saya mechanical engineering. Task ni? Nah, Veniceia Banking. Oh. Padu-padu. Geran-geran <laughs> si. Kita bungkus je 44. 44? 44, 44 cukup kot kalau seorang makan ni. Nanti kalau ada orang jalan ke, kita bagi jalan terus. Yang plan nak buat nasi lemak ni sebelum kahwin lagi. Oh, oh, walaupun ah. cakap nak kahwin nombor 26. Tapi sebelum kahwin lagi, Kak nak buat. Okay. Wow, 26. Haa, pelanannya 26. Jodohnya, jodohnya sampai 22. Hmm. sampai 22. Ada nasi, Rezeki Uncle. Masya Allah. Dua bagi. Nasi lemak. Terima Okey, sama. Ini enak Kak Rezeki, enak Kak buat makan-makan. Tak -makan. tu tengah bagi jiran dia tau. Dia jual nah, syawarma. Korang boleh jumpa tes kat sana. Kat sana, Mak Pagi-pagi dah buka, eh? Okey. Dua orang, Cukup. Cukup. Okey, terima kasih. Terima kasih. <laughs> eh? terima kasih. Eh, terima kasih. terima kasih. Okey, alhamdulillah habis. So, yang ni ni ada ni. Tapi kami nak rasa kat sini boleh. Boleh. Boleh. Ah, jom kita nak rasa dia guys. Aduh, gimana ya? Gimana ya? Oh my, ini meat-nya ya. Ini ya. ya. eh, macam sedaplah guys. Oh my god. Mi, Mi sedap, semua okey Semua okey? Semua okey Semua Masih ada rasa, dia punya secukup rasa lah Okay bada, bada, bada Wow Sampai, sampai si aku si sampai jom. gini loh guys tadi guys asli Presentation padu ni, anda tengok ni Oh Nanti my god Alhamdulillah, tengok nasi dia Kita hmm. rasa sambal pula, sambal dia eh Kali ini kita campur semua telur, sambal, nasi Oh my god Nasi memang Orang panggil apa peroi Dia Tak terlalu okay. Kering Tak terlalu basah Ngam ah, nasi okay. Nasi ni Bulan si nasi kalau je. Ada santan lebih sikit ngam Memang ngam sangat Sempoi Padu Wow Afiq dan Tasnim Saya memang betul-betul respect kasih. Umur dua. Fahami masak kat saya Telur masak kicap je Nanti dah paling sedaplah kami makan dulu tau Tadi 38 eh? Okey, dua-dua orang pejam mata lu boleh? <laughs> nak nak hadiah tak? Hadiah perkahwinan, nak tak? <laughs> nah, nak, nak, nak nah, nah. Pejam mata lu jangan, jangan tengok <laughs> Kanta jadi <laughs> Oh my god Dia dekat. buka? Buang banyak lah Tuduh ratus dekat Afiq oh. dengan Tasnim Masuk dengan yang saya beli tadi tu lah. Allahuakbar. Boleh? Banyak ya orang. Eh, eh. Tak payah. Tak payah, tak payah. Paya. Bukan. Bukan. Bukan. Sikit sehari-sehari, 20 pun bukan. Meyakinkan. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. <laughs> Kelihatan banget bahagianya ya, cewek gitu kan. Kalau dah dapat duit, Masya Allah ya kan nah itulah guys bahagianya istri di situ ya kan <gurusutup> jadi suami harus bekerja keras ya kan supaya apa membahagiakan istri dan anak-anaknya ya kan jangan istri-istrinya nanti istrinya banyak <lalu, s Reynolds> nangis jum nangis jum alhamdulillah tidak nangis aja Allah senang saya guys adiah kawinan Afiq dengan Tasnim lah Hadiah dari daripada Yayasan Mafirah dengan penonton FX channel. Okey. Saya harap hadiah tu dapat membantulah sedikit sebanyak. Amin. Trafik dengan Tasnim untuk terus berniaga dekat sini. Semoga perkahwinan Afiq dan Tasnim kekal ke Amin. So, kami berancur dulu. Semoga okay. peniaga Afiq dengan Tasnim terus maju daya. Amin. Amin. Okey. Ya Allah, keren banget sih. Okay, Hafiz Tasneem, semoga korang semua sukses, maju. ya. Amin. Okay. Okay. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Okay, Alhamdulillah, hari ini kita dah santuni pasangan paling muda, Hafiz yeah, Tasneem. Baru 22 tahun, dah pandai buat nasi lemak dengan mie goreng. Dan untuk niaga, paling best nasi lemak dengan mie goreng dia. So, siapa yang nak rasa boleh datang ke sini tujuh, saya dah rasa dah dengan fami. Yang penting hmm. jangan lupa like, komen, share, comment, subscribe. subscribe, pasti itu, pasti, waalaikumsalam. Oke okay, guys, sudah selesai videonya dan ya mungkin saya ingin berpesan juga ya kepada abang Afik dan juga Tasnim ya. Pokoknya dalam berkeluarga itu kita harus betul-betul sabar ya, betul-betul sabar ya bila emosi keluar rumah ya kan jangan istilahnya main tangan ataupun kdrt kalau di sini dikatakan ya pukul sini pukul sana itu tak baik ya dan ingat jaga keluarga buat istilahnya perempuan juga semuanya lah ya istri dan juga suami karena menjaga rahasia istri dan juga rahasia suami istilahnya menjaga marwah daripada keluarga kita semua maka daripada itu buat teman-teman semua yang mau menikah pikirkan baik-baik Baik, ya kan jangan sampai istilahnya seperti hal yang saya pernah istilahnya melihat ya ataupun saya istilahnya pernah istilahnya mengalami di mana banyak anak-anak muda bukan bukan saya mengalami istilahnya banyak anak-anak muda yang mengalami istilahnya dia kawin, dia menikah 6 bulan Putus enam bulan cerai, tiga bulan cerai macam itu. Nah, kita memang kena betul-betul ketika kita menikah, niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memohon restu kepada kedua orang tua kita. Dan jangan sampai istilahnya kita melakukan KDRT ataupun kekerasan dalam rumah tangga seperti itu, dengan penuh kesabaran, kasih sayang, dan juga istilahnya istri yang patuh kepada suami, maka kebahagiaan akan tercipta. Di dalam keluarga kita Nah disitu guys ya saya juga berpesan kepada diri saya dan juga teman-teman semua ya Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Selamat buat yang baru kawin ya kan Yang baru menikah semangat ya Tahniah saya ucapkan Semoga langgeng semoga until jannah seperti itu Semoga juga diberikan rezeki yang berlimpah bermanfaat jadi orang sukses dan juga bisa membahagiakan orang lain juga tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa guys untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya. FH channel dan juga ca mujib Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.